Itu tundular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual dan budaya Setelah kami mengulas burung merah Kali ini kami mencoba menerangkan tentang mitos burung hantu Bagi masyarakat Jawa kuno Untuk mengetahui mitos tentang burung merak, Ndoro dapat mengklik tautan deskripsi video ini. Apa jadinya jika ada burung hantu yang singgah di rumah Ndoro? Benarkah mitos burung hantu sebagai pertanda kematian? dalam mitologi Yunani burung hantu merupakan maskot dari Athena Dewi kebijaksanaan akan tetapi dalam berbagai kebudayaan burung hantu memang diyakini sebagai pertanda kematian dan pembawa ramalan lalu bagaimana mitos burung hantu di Indonesia Masyarakat Jawa meyakini bahwa burung hantu merupakan pertanda kematian. Konon, jika burung hantu hinggap di depan rumah, artinya akan ada orang yang meninggal di rumah tersebut dalam waktu dekat. Ada pula keyakinan, jika seseorang menirukan suara burung hantu, namun burung tersebut tidak menyahut, artinya orang itu akan meninggal dalam waktu dekat. Mitos tentang burung hantu hingga di rumah diyakin bahwa itu pertanda adanya hantu Atau makhluk mistis selainnya di rumah Seseram namanya Burung ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis Beberapa mitos bahkan menyebutnya sebagai burung pemanggil roh Inilah alasannya, banyak paranormal atau orang sakti yang memelihara burung hantu di hunian mereka. Jika burung hantu hinggap di depan rumah dan bahkan sampai masuk ke dalam. Maka diyakini ia akan mencuri dan membawa serta semua keberkahan dari dalam rumah tersebut saat keluar. Oleh sebab itu beberapa orang percaya bahwa burung hantu harus dibunuh jika masuk ke rumah agar keberkahan di dalam rumah tidak hilang. Kabarnya, hewan satu ini muncul sebagai pengirim berita duka atau firasat buruk. Tidak selalu untuk penghuni rumah, bisa jadi kematian ini akan menimpa sanak karapat yang jauh. Apalagi jika Doro hanya mendengar suaranya saja. Menurut mitos, burung hantu ini pertanda akan adanya malapetaka. Di balik beragam mitos yang dimilikinya, burung ini memiliki banyak manfaat sebagai hewan peliharaan dan terbukti. Mereka yang melihara burung hantu di rumah tidak serta merta meninggal atau mengalami malapetaka. Burung hantu termasuk jenis burung nokturnal. Atau hewan yang beraktivitas di malam hari Penglihatan burung hantu akan semakin tajam saat malam hari Sehingga bisa melihat mangsa dari jarak jauh Salah satu mangsa burung hantu adalah tikus Bayangkan betapa efektifnya burung hantu untuk membersihkan dapur dan kebun dorok dari hama tikus Apalagi burung ini dapat terbang dengan perlahan nyaris tanpa suara memelihara burung hantu tidak membutuhkan perawatan yang terlalu merepotkan Doro hanya perlu memberi pakan, memandikan serta menjemurnya di bawah matahari sesekali untuk menyimpannya Doro hanya perlu merantai longgar salah satu kaki burung hantu lalu letakkan di dahan pohon ranting atau bahkan di kandang dalam rumah selain itu burung hantu memiliki beragam jenis dan variasi warna serta ukuran memelihara burung hantu membutuhkan rasa kasih sayang yang besar doro harus sering mengelus atau menyentuh kepalanya agar cepat jinak Ketika burung hantu sudah jinak, burung hantu akan menjadi sahabat bagi pemiliknya. Doro bahkan tidak perlu lagi merantai setiap waktu. Sahabat burung hantu akan memberi energi unik tersendiri bagi Doro. Terlebih tampilan burung ini yang garang akan menciptakan rasa aman di rumah.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 itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu hayu saguntu mati pasti betok ngir insampot